Cermin. Ada sebuah video di TikTok yang aneh banget. Video ini diupload oleh seseorang yang mengaku kalau cermin di rumahnya itu sering nampilin sesuatu yang sebenarnya nggak ada di situ. So this is an old mirror that I upcycled and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch So here we go, here's the mirror Okay, so that's the background Kalian bisa lihat ya, pas kameranya diarahin ke ruangan yang ada di belakang cewek ini, di situ sama sekali gak ada apa-apa. Tapi, pas kameranya diarahin ke cermin di situ kelihatan jelas kayak ada seseorang yang duduk di atas sofa dan kayak ngeliatin ke arah cewek ini. Durasi penampakannya itu cukup panjang dan sosok yang tadi itu kayak cuman duduk diem di situ aja. Karena sosoknya yang cukup kecil dan kalau di zoom ga terlalu jelas, gue sendiri nggak terlalu yakin ya kalau yang tadi itu ada sebuah penampakan. Soalnya menurut gue bisa jadi yang tadi itu cuman permainan angle kamera yang bisa munculin ilusi optik. Tapi enggak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi itu ada sebuah penampakan. So gimana menurut kalian? Dua orang ghost hunter dari tim Paranormis diminta salah satu viewersnya Buat datang dan investigasi ke Norwood Hotel yang ada di Kanada Viewersnya tuh cerita, selama dua malam doi nginep di hotel itu Doi berkali-kali ngalamin sleep paralysis atau ketindihan Pas tim Paranormis datang ke situ, cukup banyak jawaban-jawaban aneh Yang muncul dari spirit box yang dibawa sama mereka Tapi gue pengen fokus buat ngebahas sebuah kejadian yang menurut gue aneh banget Di video mereka ini banyak banget kejadian aneh yang terjadi di situ, tapi seolah kejadian aneh itu kayak terpusat ke salah satu anggota tim ini yang bernama Jordan. Kayak kameranya yang gak mau fokus ke arah doi, kamera XLS-nya yang gak bisa ngedetect Jordan, dan coba deh kalian perhatiin video yang ini. What is that noise? heavy. You hear it still? I can still hear it from here. Yeah. I'm not exactly sure where it's coming from. It almost sounds like, yeah, like, like water. Oh, oh my God. Awalnya mereka tuh ngedengar ada suara tetesan air yang berasal dari dalam kamar mandi. Tapi pas mereka cari, mereka tuh sama sekali nggak nemuin sumber suara itu. Terus nggak lama kemudian ada suara benturan benda yang cukup keras dari pintu masuk kamar hotel itu. Pas mereka coba buka pintunya dan keluar dari kamar itu, mereka ngeliat di situ sama sekali nggak ada orang. Dan yang paling aneh, pas Jordan ngelewatin sebuah cermin berukuran besar yang ada di dalam kamar hotel itu. Kalau kalian perhatiin, pas Jordan lewat di depan cermin itu. Jordan sama sekali nggak kelihatan di pantulan cermin. Padahal, setelah Jordan, temennya tuh kelihatan jelas banget di cermin itu. Dan bahkan, beberapa menit sebelumnya dan setelahnya, Jordan lewat lagi di cermin itu dan sama sekali nggak ada yang aneh. Pantulannya kelihatan jelas di cermin yang tadi. Keanehan ini sama sekali nggak mereka sadarin sampai mereka upload video ini dan justru ditemuin sama viewersnya. Jodis kecil. Seorang gusantri dari Meksiko bernama Ricky Velasquez diminta salah satu viewersnya buat datang dan live stream di salah satu rumah yang terkenal sangat angker. FYI aja nih, semua konten Ricky itu live stream. Nah, si viewersnya ini nge-challenge Ricky buat stay di dalam rumah itu dan live stream selama satu jam. Selama Ricky berada di dalam rumah itu, Doi berkali-kali ngedengar ada suara benda jatuh dan juga suara bisikan-bisikan yang terekam di kameranya. Padahal, Ricky mengklaim kalau Doi sendirian ada di dalam rumah itu. Sampai jalan 30 menit live streaming, Ricky masih pede banget buat ngelanjutin challenge-nya. Akhirnya Ricky coba buat naik ke lantai 2 dan disitu Doi ngelihat ada sebuah kamar mandi. Dan kali ini, Doi coba buat ngobrol ke arah cermin yang ada di dalam kamar mandi itu. Ula. Tiba-tiba muncul ada kepala cewek yang nongol di belakang kepala Ricky di pantulan cermin. Ricky shock banget setelah kejadian yang tadi Dan Doi langsung cabut keluar dari rumah itu Dan kalau gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi Kalian bisa lihat ya Matanya itu putih semua guys Setelah kejadian yang tadi Ricky itu udah takut Dan gak berani buat balik lagi masuk ke dalam rumah itu Ricky gagal untuk menyelesaikan challenge dari viewersnya Dan live stream di dalam rumah itu cuman 30 menit aja So ada sekelompok ghost hunter yang terdiri dari sepasang suami istri di Florida Amerika Serikat. Mereka masuk ke sebuah rumah yang kata warga di sekitar situ rumah itu sangat angker. Makanya selama 40 tahun lebih sama sekali nggak ada yang mau nempatin rumah itu. Mereka masuk dan muter-muter di dalam rumah itu cukup lama, tapi mereka ngerasa sama sekali nggak ada yang aneh. Akhirnya mereka pulang dan upload videonya seperti biasa. Tapi abis videonya diupload, banyak viewersnya yang komen kayaknya di video itu ada sebuah penampakan yang sama sekali nggak mereka sadari so coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. I think something's upstairs. that. at that, good activity. Look that, guys. Yeah, that was a rooster for sure ada sebuah siluet berwarna hitam yang terekam jelas banget di pantauan kaca. Dan jelas, bayangan itu bukan bayangan Carl. Bukan bayangan anggota YouTuber yang megang kamera ini. Karena ya angle-nya salah aja. Dan sekali lagi ya, sepasang suami istri ini sama sekali gak notice sama penampakan siluet bayangan hitam yang tadi. Sampai mereka upload video ini dan justru ditemuin sama viewersnya. Cedulah. Seseorang bernama Sam nyalamin sebuah kejadian aneh di rumahnya. Kejadian aneh itu berawal sejak dia nemuin sebuah kamera Polaroid yang jadul di basement rumahnya. Iseng-iseng dia coba buat foto-foto pakai kamera Polaroid itu, dan ternyata masih bisa dipakai. Tapi pas doi lihat di salah satu hasil fotonya, ada yang aneh di refleksi kaca jendela. So, this is the original Polaroid that I took. Nothing about it has been changed, tampered with in any way. Um, What I noticed originally was right here. I don't know if you can see it. I'm not exactly sure what this is. Uh, at this point, your guess is as good as mine, but I really would appreciate um, just some help to figure out what it is. This is where I was sitting when I took that picture. I was aiming, I think, right around here, and the head of whatever it was appeared through that pane right there. I double-checked on the Polaroid itself. Right where I'm standing right now is where it would have been standing. But like I said, di malam yang lain, tiba-tiba Sam mendengar ada suara-suara ketukan yang bersumber dari luar rumahnya. Doi takut kalau ada orang yang niat jahat buat masuk ke dalam rumahnya. Tapi pas Doi coba buat balik dan melihat ke arah jendela kamarnya, tiba-tiba... Oh my God. Ada sebuah siluet berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar yang kelihatan jelas berdiri di belakang jendela kamar orang ini. Sam langsung lari masuk ke dalam rumahnya buat ngecek kondisi kamarnya, tapi di situ kelihatan sama sekali nggak ada orang. Dan setelah itu, doi justru ngedenger ada suara-suara yang kayaknya bersumber dari basement rumahnya. If Sam coba buat komunikasi sama sosok penunggu basement rumahnya itu. Dan minta mereka kalau memang mereka ada di situ buat ngasih tanda. Dan tiba-tiba ada sebuah pintu mesin cuci yang dibanting dengan cukup keras. Setelah kejadian tadi, Sam itu bener-bener takut banget buat turun ke basement rumahnya lagi. Dan sama sekali nggak berani buat stay sendirian di dalam rumahnya. Terutama pas malam hari. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.